Menyatukan dunia binatang iblis, lindung-linglung saat dia menatap kosong pada batu giok seperti kerangka di depannya. Badai tanpa sadar muncul di dalam hatinya. Ini karena dia jelas mengerti betapa mengerikannya pencapaian yang diwakili oleh beberapa kata sederhana ini. Dunia binatang iblis jelas bahkan lebih kacau pada zaman kuno. Berbagai panglima perang memerintah atas wilayah mereka. Sementara banyak suku penguasa besar menduduki tanah itu. Akumulasi sumber daya dan fondasi suku-suku ini jelas tidak kalah dengan suku naga. Bukan masalah bagi suku naga untuk melawan mereka secara setara, namun itu pasti akan menjadi angan-angan untuk menyatukan dunia binatang iblis dan membuat suku-suku yang bangga ini tunduk. Namun, yang telah mengatakan bahwa ketika kerangka giok ini masih hidup, dia sebenarnya berhasil menyatukan dunia binatang iblis. Seberapa mengerikankah kekuatan seperti itu? Dia memang sangat kuat di zaman kuno itu. Di antara delapan tuan, hanya Ice Master dan Devouring Master yang tidak memiliki masalah mengalahkan Kaisar Naga Sage enam jari sage ini. Enam lainnya hanya bisa dianggap setara dengannya. Yan menghela nafas, mulut lindung agak agape. Delapan penguasa zaman kuno mewakili puncak selama era kuno itu. Namun, Kaisar Naga enam jari sage ini sebenarnya sebanding dengan mereka. Sepertinya kekuatannya juga keluar dari dunia ini. Ada banyak individu yang kuat di zaman kuno itu. Meskipun delapan tuan kuno sangat kuat, masih ada beberapa ahli puncak yang bisa menyamai mereka. Yang tertawa, Lin Dong mengangguk. Delapan tuan kuno berasal dari garis simbol leluhur. Mungkin tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat mencapai tingkat lambang simbol. Tetapi dengan mengandalkan jenis kemampuan lain, masih mungkin untuk bersaing dengan delapan tuan kuno. Namun, dunia binatang iblis akhirnya menghormati kekuatan. Meskipun dunia binatang iblis akhirnya disatukan di bawah kekuatan yang mengesankan dari Kaisar Naga 6 Jari Sage dan tekanan eksternal dari perang dunia. Setelah kematian Kaisar Naga 6 Jari Sage, suku naga tidak lagi memiliki kekuatan untuk membuat suku penguasa lainnya tunduk. Pada akhirnya, dunia binatang iblis terpecah lagi. Petik 2. Lindong mengangguk lagi. Dia sangat menyadari keinginan untuk bertarung dan sifat liar yang mengalir di dalam tulang-tulang iblis bis. Selain dibatasi oleh suku mereka, sangat sulit untuk membuat mereka tunduk. Tidak terduga bahwa kerangka ini sebenarnya sangat kuat ketika masih hidup. Tidak heran itu memiliki aura yang kuat. Lindong membelai dagunya dan menatap kerangka batu giok di depan matanya. Kegembiraan terus berkumpul di dalam matanya yang hitam ketika dia tertawa. Sepertinya tulang naga ini bahkan lebih kuat daripada tulang naga kuno di bawah ini. Mengapa tidak? Aku memilihnya. Petik dua, Pilih itu. Suara yang tampaknya menjadi aneh pada saat ini. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa anggota suku naga yang beruntung yang telah datang ke tempat ini selama puluhan ribu tahun terakhir tidak menemukan batu giok naga ini? Namun, tidak ada yang berhasil pada akhirnya. Apa artinya ini? Jelas. Tulang naga giok ini bukanlah sesuatu yang bisa diterima orang biasa. Selain itu, kamu harus bisa merasakan betapa mengerikan energi yang terkandung dalam kerangka batu giok ini, kan? Petik 2, Lindong mengerutkan bibirnya dan mengangguk. Dia telah merasakan kekuatan yang mengerikan di dalam kerangka batu giok saat dia mengarahkan matanya ke sana. Hanya merasakan kekuatan ini menyebabkan tubuhnya bergetar. Kemungkinan bahkan delapan dari tulang naga kuno di bawah ini tidak dapat dibandingkan dengan kerangka batu giok ini. Karena itu, dia dengan jelas mengerti bahwa dia kemungkinan besar akan meledak terpisah oleh energi yang luar biasa jika dia ingin menyerap kerangka batu giok ini. Selain itu, pasti ada surat wasiat yang ditinggalkan oleh kaisar naga enam jari sage di dalam kerangka itu. Bahkan setelah sekian tahun. Kehendak ahli sekuat itu jelas bukan sesuatu yang bisa dengan mudah dia tahan. Oleh karena itu, tingkat bahaya dapat dianggap bunuh diri. Aku sadar bahwa ini sangat berbahaya, dan bahkan mungkin ada kebutuhan untuk membayar harga yang sangat mengerikan, namun, aku membutuhkannya. Lindung sedikit menurunkan matanya. Wanita muda itu, yang muncul dalam kegelapan sebelumnya, muncul kembali dalam pikirannya sekali lagi. Meskipun dia tidak melakukan kontak langsung dengannya, dia masih dapat mendeteksi beberapa perubahan pada wanita muda itu. Perubahan seperti itu mungkin menjadi lebih besar di masa depan. Lin samar-samar merasa bahwa ketika kekuatan Ying Wan-Huan Huan benar-benar mencapai puncak, dia mungkin akan benar-benar berubah menjadi Ice Master yang tidak dikenal itu. Perbedaan kekuatan mereka tampaknya secara bertahap melebar. Ini adalah sesuatu yang sangat ditentang oleh Lindong. Karena itu, dia perlu melakukan semua yang dia bisa untuk meningkatkan kekuatannya Aih, benar-benar orang gila Yan menghela nafas tanpa daya Dia tidak berharap bahwa identitas Ying huan, huan sebagai reinkarnasi dari Ice Master Akan berakhir menggerakkan tekad yang kuat untuk tumbuh lebih kuat dalam Lindong. Namun demikian, ini bukan hal yang buruk dari sudut pandang tertentu Kamu bisa mencoba jika kamu benar-benar menginginkannya Aku akan melakukan semua yang aku bisa untuk melindungi kamu. Jika itu benar-benar tidak mungkin. Kamu hanya harus menyerah. Yan merenung sejenak sebelum berbicara. Terima kasih banyak. Lindong mengangguk dengan rasa terima kasih. Segera setelah itu, dia menarik napas dalam-dalam dan berjalan ke depan. Akhirnya, dia berhenti di depan pijakan batu lotus. Lengannya mengulurkan tangan dengan lambat tapi mantap dan dengan ringan menyentuh kerangka batu giok sebening kristal. Bang, tekanan menakutkan yang tak terlukiskan tiba-tiba menyapu dari dalam kerangka saat jari Lindung menyentuhnya. Tubuh Lindung langsung tenggelam saat retakan menyebar dari kakinya. Lindung mengertakkan giginya dengan erat. Dia bisa merasakan tekanan menakutkan di sekitarnya dan bahkan tulang-tulang di dalam tubuhnya mengeluarkan suara retak. Jika bukan karena tulangnya sudah berubah menjadi Dragon Bones kelas atas sebelumnya, kemungkinan hanya tekanan ini saja sudah cukup untuk menghancurkan tulang di dalam tubuhnya. Tekanan menyebar. Pada akhirnya, itu menyelimuti seluruh ruang pemakaman tulang. Puluhan ribu tubuh kerangka yang sudah agak bengkok tampaknya semakin rendah. Kung, light tiba-tiba berkumpul jauh di dalam mata kerangka batu giok sementara lindung dengan gigi menolak tekanan menakutkan di sekitarnya. Pada akhirnya, cahaya menembak ke mata hitam Lindong. Pada saat itu, pikirannya tampak runtuh ketika pusing melanda dirinya. Seolah-olah dia sedang tersedot ke alam tertentu. Rasa pusing ini dengan cepat memudar. Namun, Lindong menemukan bahwa pemandangan di sekitarnya telah berubah secara drastis pada saat dia sekali lagi menenangkan hatinya. Tampaknya itu adalah hutan belantara yang luas tanpa akhir dan aura kuno bergema di atasnya. Sangat menarik. Tidak terduga bahwa bahkan manusia dapat memasuki tempat rahasia suku naga aku. Suara samar tiba-tiba bergema di langit sementara Lindung merasa tersesat di negeri asing ini. Suara itu mengandung aura kuat yang tak terlukiskan. Dan bahkan dunia tampaknya menjadi jauh lebih redup di bawah aura yang perkasa ini. Lindung terguncang saat dia mengangkat kepalanya. Setelah itu, dia melihat ke langit yang jauh dan melihat dasar batu lotus. Ada seorang pria berpakaian ungu diam-diam duduk di bawah alas batu teratai ini. Pria ini agak tampan. Aura yang mengesankan dan bermartabat di antara alisnya membuat hati seseorang bergetar. Tangan ramping terulur dari lengan bajunya dan ada enam jari sempurna di masing-masing. Kaisar naga enam jari sage. Lindung merasa kulit kepalanya menjadi mati rasa. Jelas. Orang di depannya ini adalah individu yang sangat ganas yang pernah menyatukan dunia binatang iblis. Meskipun ini hanya sisa kehendaknya, itu masih sangat menakutkan. Suku naga saat ini tampaknya jauh lebih longgar sehubungan dengan tempat rahasia ini. Pria berpakaian ungu memandang ke arah lindong. Suara lemahnya menyebabkan rasa dingin naik di tubuh lindong. Tetua, hanya anggota suku naga yang saat ini dapat memasuki kolam transformasi naga ini. Alasan aku bisa masuk adalah karena aku membantu suku naga dan mereka memutuskan untuk membuat pengecualian dan mengizinkan aku untuk memasuki kolam transformasi naga. Lindong buru-buru menjelaskan, suku naga saat ini sebenarnya membutuhkan bantuanmu. Pria berpakaian ungu itu sedikit mengernyit. Lindong tersenyum pahit. Dia sadar bahwa kekuatan luarnya tidak bisa masuk ke mata ahli terakhir ini dan dengan cepat menjelaskan masalah penjara penekan iblis. Orang-orang itu benar-benar menempatkan penjara penekan iblis di bawah wilayah naga. Pria berpakaian ungu itu terkejut setelah mendengar penjelasan Lindong. Namun, matanya sedikit lebih hangat ketika dia melihat Lindung lagi. Ada banyak aroma yang akrab di tubuhmu. Lindung tertawa kering. Kaisar naga enam jari sage ini memang menakutkan. Dia telah berhasil melihat banyak rahasia di dalam tubuh Lindung dengan sekali lirikan. Si kecil. Fakta bahwa kamu bisa datang ke tempat ini menunjukkan bahwa kamu memang memiliki beberapa kemampuan. Meskipun kamu telah sangat membantu suku naga, mungkin agak naif bagimu untuk berpikir bahwa kamu bisa mendapatkan primal dragon dari suku nagaku hanya dengan ini. Pria berpakaian ungu itu tersenyum. Aku hanya ingin memberikan semua yang aku bisa, kata Lindong. Dia tentu saja tidak cukup naif untuk percaya bahwa ahli utama di depannya akan menyerahkannya dengan mudah. Ada 18 orang yang datang ke tempat ini sebelum kamu. Mereka semua adalah pakar top suku naga. Namun, tidak ada yang berhasil pada akhirnya. Pria berpakaian ungu tersenyum sedikit. Dia memandang rendah lindung dan bertanya, Apakah kamu pikir kamu bisa berhasil? Meskipun sangat sulit. Kemungkinan tetua hanya akan mengirim aku terbang dengan tamparan jika aku bahkan tidak memiliki keberanian untuk menantangnya. Kata Lindong sambil tertawa. Pria berpakaian ungu itu terkejut. Segera setelah itu, dia tidak bisa menahan tawa. Betapa menariknya si kecil, karena memang begitu. Aku akan membiarkan kamu mencobanya. Apa yang harus aku lakukan? Lindong sangat ingin. Pria berpakaian ungu itu menyeringai ketika tangannya yang ramping dengan enam jari perlahan terulur. Pada saat yang sama, aura yang sangat menakutkan menyapu dengan cara yang menghalangi matahari. Tampaknya ada naga emas keunguan raksasa tak berujung melingkar di belakangnya. Segera setelah itu, tawa yang menyebabkan ekspresi lindung mengeras perlahan menyebar. Talahkan aku. Berdengung. Tanah tiba-tiba bergetar di tengah keheningan ini ketika ombak naik di kolam transformasi naga hitam di bawah. Kolam hitam itu tampak berkedip-kedip dengan cahaya emas keunguan ketika raungan naga kuno yang tak terlukiskan berasal dari dalam. Mengguncang tanah. Swoosh. Mata kelompok Yuan Qian tiba-tiba terbuka. Mereka memandangi gangguan di dalam Dragon Transformation Pool ketika goncangan yang tidak dapat disembunyikan akhirnya muncul di wajah mereka yang biasanya tenang. Ini. Seseorang telah menantang leluhur Bersambung Lanjut ke part berikutnya ya Bab 1114 Pelayan Daerah di sekitar Dragon Transformation Pool sedang gempar Banyak tatapan di pegunungan sekitarnya memandangi kolam transformasi naga yang berputar dengan takjub Semua anggota suku naga sangat menyadari bahwa energi dalam kolam transformasi naga ini telah mencapai jumlah yang sangat tinggi Oleh karena itu Air di kolam sangat kental sehingga praktis tidak bisa bergerak. Namun, ombak yang mengamuk sekarang telah muncul di Dragon Transformation Pool, yang tidak akan membentuk riak sedikit pun bahkan jika gunung dilemparkan ke dalamnya. Apa yang terjadi? Beberapa generasi muda dari suku naga saling memandang. Mereka jelas tidak menyadari tanah pemakaman tulang tersembunyi di kolam transformasi naga. Selain itu, mereka hanya dapat mengumpulkan sedikit informasi tentang Kaisar Naga Enam Jari Sage dari teks-teks kuno. Namun demikian, itu sudah cukup untuk membuat hati mereka bergejolak. Setelah semua, dalam bertahun-tahun sejarah dunia iblis binatang, hanya Kaisar Naga Enam Jari Sage saja yang berhasil menyatukan semua suku yang kuat dalam dunia binatang iblis. Ini adalah tetua yang sangat kuno di sekitar Yuan Qian tidak lagi memiliki ketidakpedulian mereka sebelumnya. Shock menutupi wajah tua mereka, mengingat identitas mereka. Mereka secara alami agak menyadari tanah penguburan tulang. Namun, biasanya, hanya orang-orang yang ditakdirkan bisa memasuki tempat itu. Fluktuasi ini milik leluhur, ekspresi Yuan Qian serius ketika dia melihat para tetua lainnya dan berkata, Seseorang telah memasuki aula pemakaman tulang. Selain itu, ia telah melakukan kontak dengan kehendak leluhur. Petik 2. Siapa? Seorang tetua bertanya dengan cemas. Tidak semua orang yang memasuki kolam transformasi naga bisa memasuki aula pemakaman tulang. Hanya yang ditakdirkan dengan tekad kuat yang bisa berhasil. Selain itu, begitu seseorang masuk, seseorang akan memiliki kesempatan tertentu untuk mendapatkan tulang naga kuno. Jika berhasil, itu akan menjadi masalah yang relatif penting bagi suku naga mereka. Aku belum yakin, Yuan Qian dengan lembut menggelengkan kepalanya. Matanya bersemangat saat dia melihat kolam transformasi naga yang berputar. Namun, wajah Lindong tiba-tiba melintas di benaknya. Dia dengan cepat menggelengkan kepalanya. Itu, tidak mungkin, kan? Jika itu Lindong, tulang naga kuno yang berhasil dia peroleh. Seorang tetua di sampingnya berbicara dengan suara rendah. Tulang naga kuno adalah harta yang sangat penting dari suku naga mereka. Selama tulang naga kuno diperoleh, akan mungkin untuk membuat anggota suku dengan potensi yang mengejutkan. Jika lindung mendapatkan satu, mereka akan kehilangan satu set. Selain itu, hal yang membuat mereka semua pusing adalah bahwa lindung bukan milik suku naga. Dia bahkan tidak memiliki sedikit pun garis keturunan suku naga di tubuhnya Mari kita amati situasinya terlebih dahulu Yuan Qian menekan ekspresi yang tak terlukiskan dari para tetua dari suku naga Dan menghela nafas tanpa daya di dalam hatinya Gangguan di Dragon Transformation Pool tumbuh semakin kuat dengan aliran waktu Sekitar setengah jam kemudian Dua pusaran air tiba-tiba terbentuk di dalam Dragon Transformation Pool Setelah itu Dua sosok ditembak di bawah perhatian banyak tatapan Swoosh Mata semua orang tertuju ke dua sosok yang menembak ke arah langit dan seruan segera terdengar Itu adalah Yan Feng dan Yuan Xin Keduanya telah berhasil Petik 2 Berdasarkan riak-riak ini Mereka harus memiliki tulang naga kelas atas Sangat mengesankan Petik 2 Cahaya tersebar di langit Mengungkapkan Yuan Xin dan Yan Feng Pada saat ini Tubuh mereka tampak sedikit lebih lurus dan mata mereka mengandung kilatan tajam dan cerah sementara cahaya hitam tampaknya mengalir di bawah kulit mereka. Tulang naga kelas atas. Para tetua yang tajam mengidentifikasi tingkat tulang naga yang diperoleh oleh keduanya dengan pandangan sekilas. Segera, mereka bertukar pandang dan tersenyum pahit. Jika ini lain kali, memiliki dua anggota muda suku mendapatkan tulang naga kelas atas sudah merupakan kabar baik. Namun. Mereka saat ini tidak dapat merasakan sukacita apapun. Karena duo Yuan sudah keluar dari Dragon Transformation Pool. Hanya lindung yang tersisa di dalamnya. Jelas sekali bahwa orang yang telah memasuki aula pemakaman tulang dan melakukan kontak dengan kehendak leluhur adalah dia. Aih, ini juga halnya dengan Qingzi saat itu. Namun, setidaknya dia masih memiliki garis keturunan suku naga kita. Namun sekarang, ini adalah seseorang yang tidak memiliki koneksi garis keturunan sama sekali. Seorang tetua suku naga menghela nafas tanpa daya. Para tetua lainnya juga memiliki ekspresi aneh di wajah mereka. Jika lindung memiliki sedikit pun garis keturunan naga, mungkin mereka semua akan mulai menari dalam kegembiraan. Sayangnya, orang ini adalah manusia biru sejati. Selain itu, dia adalah manusia yang sama sekali tidak berhubungan dengan mereka. Pemimpin suku, semua orang tua memandang Yuan Qian. Jelas, masalah ini membuat mereka sakit kepala. Mari kita perhatikan bagaimana situasi berkembang. Meskipun Lindung telah memasuki aula pemakaman tulang, itu tidak berarti bahwa ia akan dapat memperoleh tulang naga kuno, apalagi bahkan jika ia melakukannya. Itu bukan masalah besar. Mungkin, ini saatnya untuk beberapa aturan pedantik dari suku naga kita untuk berubah. Yuan Kian meletakkan kedua tangannya di belakangnya. Matanya terbakar dengan kegembiraan saat dia melihat ke kolam naga transformasi dan bergumam. Lindong, jika kamu memiliki kemampuan, suku naga aku dapat membuat pengecualian untuk kamu kali ini. Bang, sebuah tekanan dahsyat tiba-tiba menyebar di hutan belantara purba ketika cakar naga keunguan tampaknya menghancurkan ruang itu sendiri. Itu tanpa ampun menamparkan sosok yang mengeluarkan aura menakjubkan dengan kecepatan yang sangat menakutkan. Suara rendah dan dalam muncul dan sosok itu menembak ke bawah dengan cara yang menyedihkan. Akhirnya, benda itu menabrak tanah seperti bola meriam. Menciptakan lubang raksasa sedalam sepuluh ribu kaki. Batuk, sesosok yang menderita batuk hebat di dalam lubang besar. Tubuhnya basah oleh darah sementara lampu hijau yang semula cemerlang telah meredup secara signifikan. Sosok ini secara alami milik Lindong, yang telah menantang Kaisar Naga Enam Jari Sage. Namun, tantangannya memiliki perasaan tak berdaya yang sama dengan seekor lalat capung yang berusaha mengguncang pohon di hadapan orang yang dulunya menakutkan ini. Meskipun semua yang tersisa dari ahli puncak ini, yang pernah setara dengan delapan tuan kuno, hanyalah fragmen dari kehendaknya. Dia masih sangat kuat. Kekuatan dan keberanianmu tidak cocok. Kaisar naga enam jari sage duduk di pijakan batu lotus di langit. Matanya acu tak acu ketika dia melihat sosok menyedihkan di bawah dan berbicara dengan suara lemah. Dirimu saat ini tidak bisa mendapatkan pengakuanku. Karena itu, kamu harus menyerah. Petik dua. Di lubang yang dalam, Lindong menyeka jejak darah di sudut mulutnya dan mengangkat kepalanya. Mata hitam pekat itu dipenuhi dengan keinginan liar untuk bertarung saat dia menatap kaisar naga 6 jari sage. Dia tidak membantah kata-kata yang terakhir. Sebaliknya, dia tiba-tiba melangkah maju saat lampu hijau yang bergelombang muncul lagi. Naga mengaum kemudian bergema di langit saat lampu hijau melilit tubuhnya dan dia secara bertahap berubah menjadi naga hijau besar sepuluh ribu kaki. Naga hijau bergulung-gulung di tanah saat keinginan pertarungan naik di mata naga itu. Es dan keberanian berkelap-kelip di sisik naga hijau di seluruh tubuhnya, membuatnya seolah-olah terbuat dari logam. Swoosh, naga hijau tersentak dan tiba-tiba berubah menjadi kilatan lampu hijau yang tersapu. Gelombang kejut yang menakutkan menemani saat itu dibebankan langsung menuju kaisar naga enam jari sage di langit. Jejak lampu hijau tampaknya tetap dimanapun dia lewat. Oh, benar-benar fluktuasi yang biasa. Seseorang yang berlatih seni bela diri ini tampaknya telah datang ke sini sebelumnya. Kaisar naga enam jari sage memandang naga hijau yang bergegas, tetapi hanya tersenyum dan perlahan menggelengkan kepalanya. Namun, ini masih belum cukup. Dia mengulurkan tangan seperti giok panjang setelah suaranya terdengar. Dengan lambayan lembut, tangannya langsung membengkak dan tumbuh dalam ukuran seratus ribu kaki. Itu menghapus matahari dan dengan kejam menepuk tubuh naga hijau yang mendekat dengan cepat. Bang, darah berceceran di langit dan naga hijau itu terkoyak satu inci setiap kali. Itu mengaum sedih menuju langit. Namun, kekuatan yang tampaknya besar bahkan tidak menjabat tangan raksasa itu. Sebaliknya, sekali lagi hancur ke bawah. Menciptakan ngarai seratus ribu kaki di tanah luas di bawah. Lampu hijau redup dan menghilang ketika naga hijau sekali lagi berubah menjadi manusia. Ekspresi lindung pucat pasti sementara darah terus-menerus menetes dari pori-porinya. Penampilannya sangat buruk. Orang yang telah berlatih seni bela diri ini saat itu memiliki pencapaian yang jauh lebih besar daripada dirimu sendiri. Namun, bahkan dia akhirnya gagal. Kamu harus berhubungan dengan dia, kan? Six Finger Sage Dragon Emperor samar-samar tersenyum dan berkata. Lindong tersenyum pahit. Apakah tetua Kingzi juga datang ke tempat ini? Tidak terduga bahwa bahkan seseorang sekuat yang terakhir telah kembali dengan kekalahan. Mungkinkah itu mustahil baginya untuk mendapatkan primal dragon bone terkuat ini? Dia benar-benar tidak mau menerima ini. Itu tidak sepenuhnya mustahil. Suara Samarian dipancarkan pada saat ini. Apakah kamu punya solusi? Lindong menjilat jejak darah di sudut mulutnya. Kaisar naga enam jari sage ini hanyalah wasiat yang tersisa. Kamu harus mengalahkan wasiat ini jika kamu ingin mengalahkannya. Namun, dengan kekuatan kamu saat ini, kamu sama sekali tidak cocok untuk itu. Petik dua, karena itu, kamu membutuhkan seorang penolong. Pelayan, kamu, Lindung kaget, saat ini. Bahkan aku tidak bisa mengalahkannya. Kata Yan Malas, kamu memiliki simbol leluhur yang memuaskan denganmu. Karena kematian Guru Devoring, harus ada kehendak yang tersisa dari Guru Devoring dalam simbol Ancestral Devoring. Jika kamu dapat berkomunikasi dengan surat wasiat yang masih melekat ini, kamu mungkin dapat memanggil guru yang memangsa. Hanya dengan begitu kamu akan bisa mengalahkan Kaisar Naga Sage enam jari dalam domain tekad ini. Petik 2. Dong terdiam setelah mendengar ini. Dia duduk dan menutup kedua matanya dan semua gelombang di sekelilingnya secara bertahap menghilang. Enam jari kaisar naga sage di langit mengangkat alisnya setelah melihat ini dan menatap lindung dengan minat. Dia benar-benar ingin melihat teknik apalagi yang akan dibawa oleh pemuda ini. Tanah liar tenggelam dalam kesunyian yang aneh karena ini. Keheningan ini berlanjut selama tiga hari penuh. Kaisar naga enam jari sage tidak mengganggu lindung selama tiga hari ini. Yang dia lakukan hanyalah menatap sosok kurus ini dengan ekspresi yang tidak berubah. Sebagai raja seperti tokoh sebelumnya di dunia binatang iblis, dia mengeluarkan aura bangga dan pantang menyerah meskipun hanya kehendak yang tersisa. Namun, sudah jelas bahwa kaisar naga enam jari sage ini tidak bermaksud untuk melanjutkan penantian yang tidak berarti ini. Karena itu, dia akhirnya memalingkan matanya ke bawah pada hari ketiga saat suaranya yang samar terdengar di langit. Si kecil, waktumu hampir habis. Jika kamu ingin memilih tulang naga, kamu harus pergi dan mencoba keberuntungan kamu dengan yang lain. Petik 2 Dia melambaikan lengan bajunya setelah suaranya terdengar dan pilar cahaya emas keunguan melesat sebelum menyelimuti Lindong. Berdengung, namun, ruang di depan Lindong tiba-tiba terbelah saat pilar cahaya keunguan hendak menabraknya. Itu menjangkau seperti mulut raksasa kegelapan dan langsung menelan pilar cahaya emas keunguan Oh, adegan tiba-tiba ini menyebabkan kaisar naga sage enam jari terkejut Kedua matanya menatap dengan penuh perhatian pada area di belakang Lindong. Ruang di sana perlahan terdistorsi dan sesosok keluar dari ujung ruang terdistorsi Haha, dasar naga enam jari yang aneh Kamu sudah mati, namun kamu masih menggertak generasi muda Apakah kamu tidak malu? Sebuah tawa yang jelas bergema di langit ketika sosok manusia perlahan-lahan keluar dari ruang terdistorsi. Para murid dari Kaisar Naga 6 Jari Sage yang biasanya tenang akhirnya mengencang ketika suara ini dipancarkan. Segera setelah itu, suaranya yang rendah mengandung beberapa kebingungan ketika terdengar. Menelan, Tuan, bersambung. Lanjut ke part berikutnya ya. Terima kasih yang sudah mengikuti ceritanya dari awal.